Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti yang belum Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini beberapa akhir ini viral ya Sebuah video yang menunjukkan di mana mas Gibran Wali kota Solo anak presiden Jokowi Melepas masker Anggota pas pampres Dan ini ramai Ya di pro kontra Makanya saya sendiri menyebut ini kurang elok dilihat Karena prajurit itu punya komandan Nah sebelum saya bahas Ya coba kita lihat Ya kalau kita lihat gambarnya itu ya Langsung dicopot sama Mas Gibran Ya ah ini prajurit ini ya ah ini pas pampres Mereka anggota DPR Nah Ya mungkin karena mau menyampaikan sesuatu ya nah oke okay. ini sekilas videonya dan coba saya sedikit angka bicara terkait ini ya ini saya mau lihat ya, ya apa yang dilakukan oleh Mas Gebrang ini kurang elok dilihat oleh publik, oleh masyarakat ya kita semua tahu bahwa ada uh, suatu kekurangan atau mungkin kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota paspan pres ya terkait masalah warga Solo itu oke okay, itu salah seorang prajurit di mana pun berada tidak boleh seperti ya. tapi yang perlu diingat dari hati paling kecilnya seorang prajurit itu mereka ingin mengamankan objek yang diamankannya karena itu adalah tugas karena tugas pas pampres jangan sampai yang diamankan itu ada apa-apa karena taruhannya adalah Harga diri tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit itu pas Pampres bahkan seorang pas pampres merelakan badannya sebagai tamen. Nyawanya, ya, nyawanya dia rela korbankan demi untuk menjaga orang yang harus dijaga. Itu yang saya tahu pas pampres, karena pas pampres ini dasarnya adalah prajurit, dan tugas prajurit secara umum adalah harga diri. Harga diri, harga diri. Itu tugas dia. Harga dirinya prajurit apa? Dia itu di saat dia atau mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Walaupun terkadang harus merelakan korban jiwa. Ini yang harus dipahami dulu. Nah, jikalau ada seorang prajurit yang mungkin kurang etika seperti ini. Kan prajurit ini punya komandan sebaiknya disampaikan kepada komandannya ini kayaknya harus ya. sebaiknya anggota ini harus diajari di, lagi tentang bagaimana cara mengatasi sesuatu ada yang kurang berkenan kalau memang sudah diingatkan gak bisa, kalau memang harus diganti ganti begitulah cara menghargai ya. jadi ya mas Gibran Biar oh, masyarakat ini tidak melihat bahwa ah, Mas Gibran ini mentang-mentang anak presiden Anaknya Pak Jokowi, saya nanya Ini yang terjadi Sebagian besar menilai seperti itu ya. Kalau saya secara pribadi tetap bisa menyadari Mungkin juga itu adalah spontanitas daripada Mas Gibran Ya bisa jadi Karena di saat akan berbicara ya Prajurit ini lupa pakai masker Mungkin suaranya kurang maksimal Maka Mungkin Mas Gibran eh, spontan langsung membuka maskernya sama prajurit. Tapi yang paling elok sebenarnya Mas Gibran, seharusnya sampaikan dengan baik kepada prajurit. Pak, atau mungkin om, kalau sudah dekat, biasanya begitu. Itu tolong maskernya dilepas, biar suaranya bagus. Itu tujuannya sama, yaitu agar suaranya bisa lebih keras. Tetapi esensinya, maknanya, Jauh lebih terpuji. Ya, ini saya tidak bermaksud mengajari ini, tapi ini berkembang pro kontra. Ya ini kawan. Jadi sekali lagi jika ada ini karena ini pas pampres adalah prajurit prajurit terlatih yang tugasnya selalu satu di otak itu diperintah untuk menjaga objek untuk pengamanan entah itu menjaga presiden dan keluarganya, wakil presiden dan keluarganya, mantan presiden dan keluarganya, mantan wakil presiden dan keluarganya. Tugas utama adanya pasukan pers perisai adalah menjaga mereka dan menjamin dan meyakinkan keselamatannya. Maka berbagai cara yang dilakukan. Ini risikonya tentu besar berat. Jadi, kalau ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dibawa, dianggap itu kurang tepat, cukup diberitahu. Kalau tidak bisa diberitahu, sampaikan kepada komandannya agar komandannya bisa lebih membina lagi, eh, memberitahu lagi eh, tata cara bersikap kepada anggotanya untuk menghadapi masyarakat. Ya, kalau bisa lagi, kalau memang harus diganti-ganti personilnya. Saya kira itu lebih elok. Ini sekali lagi, tugas paspantres sangat sangat berat. Maka mereka itu dipilih dari yang ter, yang terbaik di antara yang terbaik. Baik dari darat, laut, maupun udara. Dan bahkan di situ juga ada polri untuk mengamankan oh, presiden dan wakil presiden beserta keluarganya termasuk mantan presiden dan mantan wakil presiden. Ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, saya di sini bukan berarti marah, saya hanya menegaskan karena saya pernah mantan prajurit, saya pernah menjadi eh, mantan komandan. Ya. Bagaimana kalau saya jadi komandan ada prajurit saya dulu mungkin yang kurang baik, saya diberitahu oleh seseorang, Pak, itu anak buahnya begini. Oke, okay, terima kasih. Kita benahi. Itulah yang disebut saling menghargai. Ya, saling menghargai. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Yang jelas, yang dilakukan oleh Mas Gibran dan viral videonya, yang langsung mencopot secara langsung uh, maskernya, anggota ini itu tidak elok dilihat oleh banyak orang, dan di sini seakan-akan Mas Gibran ini otoriter. Itu yang terjadi pemahaman banyak orang seakan-akan Mas Gibran ya karena wali kota, tapi tidak ada wali kota yang begitu yang kita lihat. Oh seakan-akan karena anak presiden, anaknya Pak Jokowi ini berkembang dan terus di eh, terus digoreng-goreng isu ini. Ya atau karena mungkin di masa eh, di saat itu mungkin Mas Gibran sebagai wali kota mungkin emosi marah karena ada warga Solo yang diperlakukan oleh pas pampres seperti itu tapi kembali lagi cara mengingatkannya agar tidak seperti yang kita lihat oleh masyarakat ini ya ini saja mudah-mudahan ke depan semua semua baik-baik saja dan semakin lancar, dan saya doakan, tetap saya mendoakan Mas Gibram, dan saya doakan Pas Pampres, anggota ini, saya tetap mendoakan, agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak, dari tempat yang halal, dan jangan pernah bosan, menerima kritikan, karena kalau dikritik, diberikan uh, sesuatu yang baik, jadikanlah itu sebagai tambahan ilmu. Karena tidak ada manusia yang paling pintar di muka bumi, tidak ada yang paling hebat, yang adalah setiap manusia memiliki peluang yang sama untuk selalu berbuat yang baik. Dekah Enkari, Harga Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.